Hah, huh. yeah. iya, wae, dapat banyak nih buahnya. Hah, lebah, baik baik baik. I, tolong Kanusa. Ada lebah. Aduh. Aduh. Uh. Maaf kan, Kanusa. Kalau jalan lihat lihat dong Ra. Ra deket jalan lebatu.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 Terus lebahnya pergi deh. Aduh, gitu. Abdul ada, ada aja sih. Ra, lebah juga pintar kali. Lebah itu istimewa karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Kau enggak surat apa? Hmm, surat apa ya? an surat ke-16 ayat 68 dan 69. Lebah itu hewan yang diberikan keistimewaan oleh Allah.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 Bunga dan buah itu sumber makanan lebah, ra Agar bisa menghasilkan madu Oh, lebah juga memetikin bunga ya? Enggak, lebah itu nggak memetik-metikin bunga kayak rara Dimana dia hinggap gak merusak bunga atau dahannya Terus, dia gak akan ganggu kalau gak diganggu Lebah itu keren, ra. Manfaatnya banyak buat kita Masya Allah, berarti kita gak boleh metik bunga sembarangan ya? Kesian, nanti mereka gak dapat makam, terus kita mendapat dapat madu deh. Rara mau ah, belajar dari lebah? Gitu dong Ra gak percuma udah dijelasin panjang lebar. Kalau ketemu sama lebah, gak usah takut kali. Rak, bi, hey, hey, hey. kalau suaranya segede ini, apalagi lebarnya. Rara, kabur! Bi,